Bersama lagi dengan kita. Maras-maras rumput. Gancau. Iya. Yeah. Yang paling di depan. Salam untuk. Bang Raul. Dan yang paling kecil. Pantatnya kecil juga. Salam untuk. Bang Rian. Iya. Yeah. Oh. purunura purunura kasih abu pak kita ini temar yang kasih abu ku keonya nyanyal perlemper abu hai dulu hai buka helm Ah oke jangan kasih abu ku keonya superung sekali dia kasih abu weh e e e e. <laughs> ini mana hai Rok rok rok. Oh, bukan rok. Lian dia, Lian. Lian. Hai -nya mana? Ya, ini. Ya, ini jomblo dia. Jomblo yang kesekian kali. Oke. Okay. Ya. Aduh, dulu-dulu. Eh, kita pe mukaannya enggak ada keonya. Oh. Dan bersama dengan saya juga. Ya aku juga. Aku juga Juga apa ya Ya juga gitulah. lah e, ya. Oke okay. Sebentar lagi kita akan kentrat Kita sudah sampai di kilometer Kilometer jalan 7 Kilometer 53 Ya Tidak lama lagi akan selesai Jalur Jalur lisan Miopu Diperkirakan diperkirakan 10 kilo lagi akan selesai jalan Miopu, Lisan dari Lisan sampai ke Miopu, perbatasan Miopu dan Nansan. Iya, tinggal sekitaran 10 kilo kilometer lagi akan selesai kita paras rumput jalan Lisan sampai perbatasan nyopu dan Nansan oke okay. Mari juga nah, ini pentattnya kecil dia ini rasa enggak sedikit sabar deh ya. jadi kalau untuk sebelah kiri diambil sekitaran satu meter lebarnya ke dalam iya jalur jalur sini harus diambil lebih ke dalam sekitaran satu meteran atau satu kepala itu depo untuk operasi dewasa untuk bagian samping sebelah sana apa yang bisa sampai paras mesin maras rumputnya bisa sampai itu udah cukup sama seperti sana diukur dengan tinggi paras rumput dan ketinggian masing-masing yang maras rumput iya begitulah sekian dulu acara maras maras rumput kita dan begitulah acara untuk maras rumput kerja di pinggiran jalan pinggiran kiri dan kanan jalan terima kasih mau menyimak dan mengikuti acara maras rumput kita di sore hari ini atau ganjal oke, saya ini